Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan dulu kami adalah mahasiswa program magister keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang dimana kami mendapat tugas uh, kelompok satu untuk membahas tentang etik dan hukum kesehatan. Baiklah, di sini anggota kami saya perkenalkan dulu. Ada Pak Deddy Fitra, kemudian ada Ibu Desi Handayani, Halo. ada Pak Daniel Prayoga. Saya sendiri Apriyanto Rahmadani, kemudian ada M, Ibu Yevli Warni, dan Pak Nur Hidayat. Uh, Baiklah, adapun yang akan kami sampaikan hari ini Yang kami akan bahas Yaitu tentang uh, Etik dan hukum kesehatan Ada pun materi-materi yang Akan dibahas Di antaranya yang pertama Tentang teori-teori etik Kemudian arti dan definisi Apa itu etik keperawatan dan hukum kesehatan Kemudian ada istilah-istilah Etik dan hukum keperawatan uh, Yang keempat Perbedaan masing-masing istilah -masing kemudian ada prinsip etik keperawatan. Baiklah, sebelum ini kita review eh, apakah Bapak Bapak atau ibu-ibu sudah ada yang mengetahui apa sih itu etik, apakah itu hukum, apakah itu hukum kesehatan, etik keperawatan, ada yang bisa mereview bisa ya, Bapak Dayat, kira-kira Bapak. -apa? Ya terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya sebelum saya tentang teori etik itu kita berangkat dari teori berarti artinya e, merupakan sebuah disiplin ilmu yang berfungsi untuk e... lanjut ya. ya lanjut Pak ada lagi atau bisa ditambahkan buka ya Ibu ya Baiklah Pak terima kasih atas kesempatannya etika itu berhubungan dengan peraturan yang prinsip benar dan salah yang bertanggung jawab dengan orang terima kasih ya, baik terima kasih uh, itu adalah uh, mungkin ibu-ibu ini sudah banyak paham juga itulah yang dikatakan etik baik kita masuk ini apa sih yang teori-teori etik apa aja yang kita bahas tentang teori-teori itu uh, etik itu berasal dari bangsa Yunani yang berasal dari kata etos etos suku biasaan jadi apa yang disampaikan tadi Pak Daya, Ibu Yer, itu sudah masuk dalam lingkup bahasa etik. Jadi etiknya adalah sebuah kata dari bahasa Yunani yang berarti etos, kebiasaan. Kemudian kita masuk, apa sih etika itu? Tadi etik, sekarang etika. Etika itu sudah mengarah ke peraturan yang baik dan buruk, perbuatan yang benar dan salah. Uh, ya, ini tadi, hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu merupakan semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pelayanan dan penyerapan pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Mungkin ini tidak asing lagi di telinga kita, karena kita berada di negara hukum, khususnya Indonesia, apalagi kita itu, yang pertama kita pasti pada Undang-Undang Dasar 1545, Kemudian kita sebagai provisi perawat juga sudah tunduk di undang-undang keperawatan uh, Di nomor 38 tahun 2014 Kemudian ada juga peraturan yang uh, menjelaskan peraturan pelaksanaan undang-undang 38 tahun 2014 tersebut Mungkin itulah yang dikatakan hukum atau produk-produk hukum yang dihasilkan Ya ini teori etik keperawatan Teori etik keperawatan itu ada empat. Yang pertama Dikenal dengan teologi, atau yang menjelaskan tentang fenomena dan akibat di mana seseorang yang melakukan pendekatan terhadap etika dihadapkan pada konsekuensi dan keputusan-keputusan etis. Kemudian, yang kedua ada dekontologi, kemudian ini aturan atau prinsip. Jadi, prinsip-prinsip eh, tersebut antara lain: Autonomi, info konsen, alokasi sumber-sumber, dan eutanasia yang menjadi dasar baik buruk perbuatan adalah kewajiban. Jadi lebih fokus di kontrol ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian ada virtu etik. Virtu etik memandang bahwa etika kebijakan yang berfokus pada karakter-karakter baik seorang individu manusia, Nilai etika itu tumbuh dari keunggulan yang diperoleh melalui praktik dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang keempat ada natural law ethics yang menyatakan bahwa suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kontrak manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia, yaitu. Uh, beberapa definisi tentang etik keperawatan uh, per ya kita lanjut ini istilah-istilah dalam uh, etika dan hukum keperawatan itu ada beberapa seperti ada tadi yang saya jelaskan ada etik ada etika ada etiket ada moral ada profesional ada profesionalisme kemudian ada profesionalisasi kemudian ada hukum kita masuk pertama, apa sih itu etika? Tadi sudah kita bahas juga, etika merupakan peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku untuk e, seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik atau buruk. Kemudian etik, etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Dan ilmu kesusilaan yang menyangkut aturan, kemudian prinsip-prinsip penentu. -prinsip kemudian ada etiket, etiket adalah sesuatu yang telah dikenal, diketahui, diulangi, serta menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat baik berupa kata-kata atau suatu bentuk perbuatan yang nyata Di sini ada moral Moral ini merupakan gambaran sebuah perilaku yang diharapkan masyarakat Atau merupakan standar perilaku yang harus diperhatikan seseorang Dalam menjadi anggota kelompok ataupun masyarakat Ya ini tadi ada kode etik Kode etik itu kaedah utama yang menjaga terjalinnya interaksi Pemberian dan penerima jasa profesi yang wajar, jujur, adil, dan performa Kemudian ada profesionalisme, karakter, spirit, metode, profesional mencakup pendidikan dan kegiatan berbagai kelompok yang anggotanya berkeinginan menjadi uh, jadi profesional. Kemudian hukum tadi sudah sedang juga peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Oke. Okay. Sampai di situ bagaimana Ibu Bapak? Ya, ya, ya, ya. Oke, kita lanjut Ya, dalam prinsip-prinsip etika ini ada yang mengatur Jadi, dalam etika keperhatian itu ada yang namanya otonomi, berbuat baik, kemudian keadilan, justice, tidak merugikan kejujuran, kemudian menetapi janji, kerahasiaan, kemudian akuntabilitas Ya, kita masuk otonomi, otonomi apa? otonomi biasanya e, hak kemandirian dan kebebasan individu dalam menuntut pembedaan diri. ini kita bisa ambil contoh, e, seseorang melakukan tindakan keperawatan tanpa pengisian e, tindakan persetujuan. sih pada saat pasien akan dilakukan pemasangan infus, tetapi tidak dijelaskan indikasi dan dampaknya. kemudian berbuat baik. Contohnya, perawat menasihati ke klien atau pasien dengan penyakit stroke untuk melakukan robb atau istilahnya motion sebelum habis fase akut. Kemudian ini ada keadilan justice, perawat sedang bertugas di sebuah unit rumah sakit merawat pasien dengan diagnosis penyakit yang sama, tapi dengan status sosial yang berbeda maka perawat ini harus memperlakukan pasien dengan pelakuan yang sama berdasarkan skala prioritas, kondisi penyakit pasien kulit tersebut kemudian ada juga tidak merugikan seorang pasien eh, sebagai contohnya seorang pasien dengan diagnosa trombus pada jantung yang diindikasikan untuk mendapatkan terapi injeksi lovenol akan tetapi pasien ini menolak sudah diberitahu bahwa komposisi dari uh, lovenok yang mengandung unsur uh, dari hewan dan akhirnya dengan mempertimbangkan prinsip uh, benefik uh, dan pasien ini tidak diberikan injeksi yang sangat dibutuhkan oleh pasien meskipun hal ini bertentangan pada prinsip-prinsip pasienci -prinsip ya kemudian ada kejujuran ini ada contoh Seorang nyonya R, e, seorang wanita dengan usia 30 tahun e, Setelah melakukan post SD atas indikasi PEB e, Kemudian, dan akhirnya bayi ini dilahirkan dalam kondisi meninggal Tetapi dokter menyarankan kepada perawat untuk tidak memberitahukan pada pasien Jadi, dok, nyonya R secara hemodinamik e, karena ini belum stabil Kemudian menempat janji Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen, menepati janji, dan menghargai komitmen kepada orang lain. Ini ada kerahasiaan. E, contoh seorang pasien dengan diagnosa HIV atau ODA orang dengan HIV, kemudian temannya ingin mengetahui penyakit apa sih sahabatnya. Maka dokter ataupun perawat tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang penyakit tersebut Terkecuali atas izin dari pasien tersebut Lagi pula dalam kerahasiaan ini, dalam uh, peraturan atau undang dokteran itu sudah disebut Kita harus menjaga privasi pasien juga Se Kemudian di akuntabilitas, contoh ini akuntabilitas lebih ke tanggung jawab perawat itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kemudian profesi klien atau pasien sesama karyawan atau sejawat kemudian ke masyarakat jika salah memberi dosis obat saja kepada pasien maka perawat tersebut akan dapat digugat oleh pasien tersebut yang menerima obat dan oleh dokter yang memberi tugas delegatif dan masyarakat yang menuntut Uh, mempunyai kemampuan yang profesional baiklah uh, mungkin itu yang dapat kami sampaikan uh, jika ada pertanyaan Bapak Ibu bagaimana ya Pak Diri dipersilakan. Baik, terima kasih Tando uh, atas penjelasannya Nah, terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi saya teringat bahwa uh, apa namanya Ketika kita banyak terjadi di desa atau di pedalaman ya, e, Ada ini kasus nih Dia ditolong karena melahirkan Sementara bidang di situ tidak ada Nah kita kebetulan berada di daerah tersebut Dan seorang perawat yang berkemungkinan juga Sudah e, belajar tentang bagaimana proses persalinan Nah Lalu mempunyai inisiatif untuk menolongnya Dan akhirnya selamat Nah terkait dengan hal itu kita perlu jangan masalah kode etik ini ataupun e, etika dalam kesehatan ataupun keperawatan ini Apakah boleh bagaimana kerjasama kebersamaan. Ya, jadi dalam teori etik keperawatan itu kita ada mengenal pak ada beberapa ada teologi hmm. ada dekontologi mungkin pertanyaan bapak ini lebih ke arah teologi ya. yaitu kita balik lagi ini definisinya kita sama-sama hmm. lihat menjelaskan fenomena dan akibat di mana seseorang yang melakukan pendekatan terhadap etika dihadapkan pada konsekuensi dan keputusan keputusan SDSU. Uh -huh. Jadi mungkin di sini pada uh, dari yang bapak sampaikan pertama mungkin jaraknya sangat jauh, uh -huh. oh, iya, iya. kemudian petugasnya hanya satu. Uh -huh. Jadi Uh, yang namanya kita di keperawatan, pasti kita sudah ada belajar tentang maternitas yeah. secara keilmuan. Nah, hmm. itu di perawat tersebut melakukan pertolongan. Bagaimanakah berbicara etik? Mungkin itu nanti, jika bermasalah atau ada apa, mungkin nanti dari profesi kita melalui uh, Majelis Baru Etik akan bantu turun mengkaji, mengasesmen Apakah ini masuk ke dalam ranah lingkup? Hukum atau tidak Tapi e, Jadi hal yang mendasar e, Untuk Bapak Ibu yang perlu kita Pastikan Sekarang kita kan sudah Yang namanya kita di negara hukum Negara hukum dasar yang tertinggi adalah Undang-undang dasar 1945 Kembali lagi Kita seorang perawat Profesi kita perawat Siapa yang ngatur kita Tadi kita berbicara hukum kesehatan Itu ada undang-undang tentang keperawatan, di tahun 2014, apa sih isinya? Di si undang-undang itu sudah jelas menjelaskan baik berbagai jenis kita dari perawat apa, apa, okay. model profesi kita, uh -huh. tugas kita. Jadi, alangkah bagusnya ibu bapak untuk kita ke depan yang baik, teman sejawat kita yang bekerja di pelosok negeri mana saja, khususnya di Indonesia itu tetaplah harus memiliki legalitas berdasarkan undang-undang perawatan. -undang Oke, baik. Ada lagi ibu bapak yang mau bertanya, ya Bu Desi. Mari. Ya. Ini Pak, saya mau menanyakan. Uh, tadi kan Bapak sudah menjelaskan faktor, ini faktor kejujuran. Di mana terkadang terjadi dilema antara mau berkata jujur atau berbohong. Padahal kita seharusnya berkata jujur, tetapi melihat situasi, kondisi tadi bapak jelaskan ibunya pasca operasi SC dan bayinya meninggal dunia itu gimana pak? terjadi dilema batin, kita harus berkata jujur atau berbohong yang kedua saya ingin menanyakan sering terjadi di masyarakat ini terkadang karena kekurangan persyaratan pasien tidak dilayani, nah itu bagaimana dalam etika keperawatan apakah kita harus sesuai dengan prosedur pasiennya harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu padahal pada pada pengkajiannya ini pasiennya harus segera mendapatkan mendapatkan tindakan segera itu Baik aja ibu, pak e, terima kasih bu desi lumayan banyak ibu pertanyaan nah, kita diskusi yang pertama tadi e, kalau kita berba, berkaca lagi tadi bapak jadi sudah menyinggung teori etik keberatan mungkin ibu ini lebih mengarah ke dekontologi atau yang dikenal dengan ini sebuah teori kewajiban jadi mau tidak mau karena ini sebuah kewajiban kita memang harus menyampaikan ya dengan berat hati, kita harus menyampaikan apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bukan hal itu aja bu, kita bisa ambil contoh contoh lain, ada seseorang ibu mungkin yang sudah di ponis, atau bapak yang jerita penyakitnya sudah stadium akhir kita mungkin sebagai perawat tidak cega untuk menyampaikan hal itu tapi yang namanya kewajiban sampaikanlah oke okay. jadi wajib kita sampaikan baik yang kedua terkait pelayanan mungkin ini bu yang pertanyaan ini uh, sering juga kita viral bu di media sosial baik stasiun tv itu tetap kita Layani dulu, baru administrasinya. Kenapa ya, ya. itu sudah diatur dalam peraturan perundangan, -perundangan, ya, ya. perundangan kita? Jadi, uh, kita sebagai profesi tetap lakukan dulu tugas kita. Sedangkan ini, seperti kita contoh, pasiennya masuk dengan keadaan urgen, masa kita suruh, "Bu, mana KTP-nya? Bu, mana uh, kartu asuransinya?" yang ya. pasti kita... Tolong dulu dia, laksanakan sesuai standar prosedur profesi kita Gitu Bu. Jadi, dari satu sisi, sisi kita tidak menanggar Baik itu etik, hukum, uh, dari keperawatan tersebut Oke Bu, kayak mana? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Atau ada tambahan, tambahan? Atau ada tambahan? Uh, uh. Tadi ada diskusi kita juga? Cukup Cukup? Paham. Baiklah, tutup dulu. Ya. Uh, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Hasil presentasi kelompok kami, kelompok satu tentang materi etik dan hukum kesehatan. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Pada bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good good good.